Baiklah para sahabatnya selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita semua para fans masih gak bisa move on tentu para ya, di acara semalam Di anugerah lembaga sensor film 2021 Les dan Pilar duet bareng menyanyikan lagu Cinta Sejati Ini tentunya membuat kita bahagia Mas, para ya, masih terngiang-ngiang Masya Allah tampil romantis di atas panggung berdua Membuat para fans sejati baper dan selalu bahagia. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia juga untuk idola kesayangan kita, Dede Lesti dan kakak Risti Bilar. Momen ini juga kembali oleh akun polisian Star, selar, persahabatnya. Ada kalimat caption yang dituliskan juga. Masih terngiang-ngiang ya cuslah trendingin sayang, katanya tempat sahabat ya. Yuk, kompa solid. Kita wajib trending count -kan duet Cinta Sejati, Lesti, dan Rizky Bilar di panggung Indosiar Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Novi8215 mengatakan Udah gaspol dari subuh bubuk sambil vote katanya itu bersahabat ya Masya Allah Yuk mudah-mudahan tetap selalu kompak Mendukung yang terbaik karya-karya dari Lesti Maupun kakak Rizky Bilar Dan selanjutnya juga persahabat ya, Ada momen yang membuat kita ketawa bahagia Di acara semalam juga Ternyata ada kak Roy Kiosi persahabat ya. Yang mana kak Roy ini Tentu iri banget dengan kehidupan Leslar Persahabat ya Dede al tentunya menjawabnya Dengan alemong banget di persahabat ya. Membuat kita ketawa bahagia aja Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali oleh akun HP tentang Kotal Sultan Kalimat kapsan pun dituliskan dalam postingan tersebut Saya mencium aroma-aroma keirian Dedek Roy mewakili suara hati markonah Katanya tuh <laughs> Kita lihat di kolom komentar, banyak tanggapan yang diberikan. Yakni dari Uncle Dede University 20, mengatakan, Hahaha, si Dede ngirim hidupnya Dede Lesti, kita juga sudah dari dulu. Kalau ngirinya Kak Roy, katanya tuh masya Allah banget ya, bikin ketawa bahagia masya Allah. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Arkan Lenny Mengatakan Dede memang kocak ya bikin tertawa yang tamu yang situ Dede serba bisa dan bisa juga jadi komedian Masya Allah multi talent memang luar biasa adalah kita Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Menjadi sesak inspirasi untuk semua banyak orang Kabar berikutnya, persahabat ya kita lihat juga di sini kita mendapatkan vitamin bahagia semalam ketika kakak Bilar berkunjung bersilaturahmi ke rumah Bang Putra Siregar persahabat ya dan memberikan oleh-oleh Turki untuk Bang Putra dan Kak Septia, ya, masya Allah orang baik bertemu dengan orang baik. Mudah-mudahan selalu banyak doa, dukungan, dan support dari orang-orang baik yang selalu tulus Mendukung Dedek Lesti kejora maupun Kakak Rizky Bilar Momen ini diunggah kembali oleh akun Family Anuska Lestler23 di persahabat ya Ada kalimat caption yang dituliskan juga Subhanallah dua anak baik ini Luar biasa banget persahabat ya Dan kita lihat juga keunggah berikutnya ada ugaan spesial dari IGS-nya di Prawira. Ini mengunggah sebuah postingan momen Ketika semalam ya luar biasa idola kita Tentunya bangga Bahagia melihat senyum Dari Dedek Lesti Masya Allah, semakin hari, semakin cantik Aura bumil cantik ini Semakin positif, aur aura-aura Masya Allah ya <guluh> Mudah-mudahan dukungan kita, support kita Selalu banyak untuk Idola kesayangan Dan berikutnya juga prosahabat yang yang mana di sini sebuah wawancara dengan Gus Miftah persahabat ya ini menyebutkan ketika di kompas tv acara tujuh bulanan lesti dan bilar itu diperbutkan stasiun tv persahabat ya memang bukan kaleng kaling luar biasa bagi manis kita mendapatkan kabar yang sangat luar biasa persahabat ya mudah mudahan semuanya lancar berkah barokah amin ya robbal alamin dan kakak selanjutnya persahabat ya kita mampir ke passionnya kakak Bilar dulu nih Kita lihat baju kakak Bilar itu dibanderol seharga 7.55.457 rupiah Wow, kawas aja harganya main jutaan persahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan berkah beroka terus Dan selalu lancar rezeki dari idola kesayangan kita Berikutnya persahabat undangan spesial juga nih dari Indah ini membanggakan juga Alhamdulillah Indosiar ini dinobatkan sebagai pemenang di dalam kategori TV peduli kebudayaan persahabat ya di acara Anugerah Lembaga Sensor Film 2021 semalam. Satu kebanggaan juga alhamdulillah persahabati ya, kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Mimin bangga banget karena stasiun TV kesayangan kita semua, Indosiar, berhasil menjadi pemenang di dalam kategori TV Peduli Kebudayaan, mengutip kata-kata Bapak Ekim Gabriel dengan bangga. Indosiar menerima penghargaan ini, Indosiar Luar Biasa, Indosiar Luar Biasa, Anugerah LSF 2021. Masya Allah, bangga sahabat ya, hingga banyak sekali tanggapan yang diberikan dari para sahabat. Ada sahabat-sahabat Lida juga persahabat ya, ada Nia Lida yang berkomentar, Indosiarku memang luar biasa, mantap katanya persahabat ya. Dan ada juga komentar lain diberikan dari akun Lida Meli, situ mengatakan Indosiar luar biasa. Memang kebanggaan banget ya Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu jaya dan selalu tentunya memberikan kejutan-kejutan untuk pemirsa pecinta Indosiar. Dan selanjutnya juga persahabat adungan spesial dari Kak Nova di akun Instagram pribadi miliknya yang Semalam mengunggah sebuah postingan foto Lesla bersama kedua anak tercintanya persahabat ya Masya Allah Dan kita lihat ada kalimat kepsen juga yang dituliskan oleh pos kata Kak Nova ya Masya Allah luar biasa Tentunya bahagia sekali melihat postingan ini semakin akrab tidak olasi dengan keponakannya kakak Bilar ya semakin bahagia melihat keharmonisan keluarga besar Masya Allah tabarakallah untuk keluarga besar dari Lesti dan Rizki Bilar dan selanjutnya juga persahabat ya perhatikan disini sebuah ungaan dari akun yayan buat Fatarzi Z persahabat ya ini mengunggah sebuah postingan kakak Bilar Semalam persahabatnya sepulang dari Indosiar Ini langsung berkunjung ke tempat Bank Putra Siregar ya Kita lihat di kalimat seni luar biasa Ya Allah maafkan, bener-bener gak bisa tidur Ngebayangin imutnya dedek Pengen nguleng-ngul dedek saking gemesnya Tapi kan lagi hamil pantas kakak gemes dan gergetan banget sama dedek Masya Allah banget deh Ternyata eh ternyata aku lebih Entak dari dedek katanya tuh ya <laughs> Cute banget persahabat ya Ini melihat langsung Tentu idola kesayangan kita di PS Stur bro, sahabat, ya saat berkunjung Bersilaturahmi ke tempat Bang Putra Siregar Memang Dede Olenski kalau aslinya gemas banget, di ya masya Allah, tentunya luar biasa, semakin bangga bahwa banyak orang-orang baik di luar sana yang selalu mendukung, yang selalu mendoakan dengan tulus untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabatnya kita lihat nih ke momen berikutnya masih di akun Instagram yang sama, perhatikan, untuk masya Allah, foto bareng dengan Dede Olenski ya. Perhatikan ekspresi anak kecil aja, begitu sumringahnya, begitu bahagianya tersenyum saat foto bareng dengan Dede Lesti bersahabat ya. Dan kita lihat ada kalimat juga yang tuliskan lewat caption. Selain aku yang nungguin, ada juga anak kecil yang pengen foto bareng sama Dede Lesti kejora nih. Yang di depan aku, dia bareng bapaknya dengan salfok. Masya hayang yang silau but, katanya itu persahabat ya Masya Allah ternyata anak kecil aja nungguin banget ya ingin foto bareng Dedek Leslie Kejora. Masya Allah dan kita lihat juga ke unggahan berikutnya persahabat ya kita lihat nih, wow Alhamdulillah ya Allah malam ini ketemu Dedek Leslie Kejora senangnya minta ampun panas dingin kayak ketemu doi ramah baik dan murah senyum. Tuh, sahabat yang diperhatikan disimak baik-baik Leslie itu adalah orang baik yang selalu ramah, sopan, dan tentunya murah senyum Persahabat Masya Allah begitu bangga dan selalu bahagia mengidolakan Leslie dan Rizky Vilar Selanjutnya juga persahabatan yang kita lihat, Google hotel Footy Vilar Ini mengingatkan kita bahwa tentu masih ada tiga lagi yang wajib kita dukung yang pertama ada acara Ida, Indonesian Dangdut World 2021 Dan tentu ada Ima, Indonesian Musik World 2021 Dan Adi, Anugrah Dangdut Indonesia 2021 Yuk tentunya kita gempur, kita gaskal kita kompak, persahabat Mudah-mudahan idola kita selalu menjadi pemenang penghargaan Amin, Ya Rabbal Alamin dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat nih Kembali tentu idola kita selalu memang trending Persahabat ya Ratu Trending Dan yang oleh Twitter Neslari Sofi training 9, YouTube Sofi training 6, Twitter Lesti Ami 2021 Trending 1, YouTube RCTI Trending 1, dan Trending, wow! Kalian tuh masih belum tergalahkan, boy Kalian tuh masih barbar -bar dan masih tersebar, fandom tergelok sejagat raya, wow! Luar biasa bangga bersahabat yang semakin bangga dan semakin bahagianya sekali mengidolakan Lesti dan Bilar.